yang di bawah waspada menjauh dari bantaran sungai hujan deras mengguyur kawasan gunung semeru pada senin 17 januari 2020 dua mengakibatkan banjir lahar hujan sejumlah daerah aliran sungai das Salah satunya Sungai Laprang yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Besarnya banjir lahar, BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir lahar gunung semeru. Selain itu warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Selain itu warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir. Segera menjauh dari sungai minimal 500 meter ketika terjadi banjir lahar Gunung Semeru, ujar Kepala BPBD Kabupaten Lumajang. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Bon,